Oke okay, kali ini kita akan latihan bahu di rumah dalam 5 menit Raknya ada seperti ini tanpa basa-basi lagi langsung saja Let's go. Oke okay, gerakan yang pertama kita ada shoulder dumbbell press. Eh bukan dumbbell tapi aqua press. <laughs> kita lakukan satu menit. Jadi kan ini sebagai warm up mu, warm up set agar semua bahumu panas. Gerakan ini melatih semua bagian bahu kita. Bahu kita terdiri dari tiga bagian, yaitu depan, samping, dan belakang. Yes, enjoy this video. Kira-kira okay, yang dua ada kita ada side lateral. <coughs> Ini untuk melatih bawah samping kita agar dia terlihat menonjol. Lakukan satu menit sama seperti yang tadi. Pastikan agar kelingkingmu lebih tinggi daripada ibu jarimu saat kau mengangkatnya. Mohon guys, 8 detik lagi. 3, 2, 1, ya yeah. Gerakan selanjutnya kita ada melatih bahu belakang. Geraknya seperti ini. pastikan tulang belakang kalian tetap lurus tidak lengkung agar kalian tidak bungkuk come guys kamu bisa 3 2 1 oke okay, gerakan yang Keberapa ya? Keempat tidak ada upgrade grow. Sama satu menit. Mon. Gerakan ini juga berarti trapeziusmu agar otot uh, pundakmu menjadi tinggi. Ayo, lima plastik lagi Semangat, semangat Kalian pasti bisa 7 6 5 4 3 2 1 Yes Perkaraan terakhir Allah or not press pastikan kalian memutar pastikan kalian memutar pergelangan tangan kalian saat ada di atas lakukan satu menit juga jika kalian tidak kuat kalian bisa istirahat sebentar jika kalian kuat Lanjutkan Work hard man Ayo 15 stik terakhir Kalian pasti bisa Ayo 4 3 2 1 Yes Itulah hatiannya jika kalian masih kuat, kalian bisa istirahat 2 menit dan melakukannya ulang lagi. Ulangi lagi sampai kalian tidak kuat melakukannya. Kalian bisa lihat, pump, pumping, perutku pump, hanya 5 menit kalian bisa datang di rumah dengan 5 menit. Coba latihan di rumah jika kalian kuat. Coba komen di bawah sampai gerakan mana kalian kuat.